Oke okay Guys hari ini kita akan ngikutin uh, bansos ya Bansos bos sama bosku kita akan nunjukin tempat yang pantas ber Bansos buat kalian jangan lupa pakai masker guys Mm -hmm. cari minyak dulu guys mm -hmm. Assalamualaikum. Masuk tadi. <tangan> Bermanfaat, Pak. iya, iya, iya, iya, Saya jalan mikirnya Budiin. banyak dimanfaatkan. Iya, gitu. Wasa yang membantu, Iya, kita pakai Iya, iya, iya. Iya, iya. ngerti ngerti apa bisa kota aja. Oh. Ini ada sedikit bantuan gue. Aku terima kasih banyak ya Pak. Hmm. Mudah-mudahan Bapak banyak rezekinya. Amin. Budi, saya pamit. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak ya okay. yeah, mari silahkan ya bangga bangga guys udah dua orang yang sudah dibantu ini sangat dermalan sekali anggota atas Polres Lutara mudah-mudahan rezekinya makin bertambah dan makin sukses selalu yang sudah bantu keluarga yang ada di kampung hmm. <laughs> Oke okay. danan ini ya eh, <tuk> <Allah>, terima kasih, <tuk> terima kasih. Ya. Tio, mandian ku sudah selesai ini bansosnya terima kasih banyak buat Polisi Polres Lutara yang udah bantu masyarakat yang ada di kampung saya terima kasih banyak Oke okay guys gitu aja bansosnya tadi kita sudah aku bilang apa aku bilang makasih buat pemandang kita yang udah mau bantu masyarakat yang ada di desa saya terima kasih banyak sekarang kita mau buka puasa bersama nih Pak Ajisnya mau balik nah dia mau buka puasa sama keluarganya karena Bang Pandi dia masih single, guys. sunsetnya keren banget, cuy! Keren ya? Apanya kurang banyak, Kalau kita mau buat template, apanya kurang banyak? Lain kali lah kita buat template, ya. Oke, okay guys, nah sekarang kita mau buka puasa bersama, tapi ini masih jam berapa? Masih jauh, masih jam 5. nih buka puasa masih sekitar setengah jam lagi, ya. Oke, okay, gue klarifikasi buat tiga orang yang dibantu tadi yang memberi diberikan sembako yaitu satu namanya Mbah Saina itu dia itu janda tua dan anaknya masih ada masih anaknya sudah nikah semua dan dia itu enggak mau tinggal sama anaknya jadi dia memutuskan untuk tinggal sendiri namanya orang tua kalau orang tua Jawa tuh biasa tuh ngambek gitu guys ngambek enggak mau dibantu sama anaknya enggak mau repotin uh, terus next uh, ke satunya mbah pemungut sampah namanya aku lupa mbah siapa tapi ternyata tadi pas ke rumahnya ternyata mbahnya udah meninggal guys tuh sedih banget jadi disitu tinggal anaknya sama anaknya perempuan ya udah tua juga sih udah seumuran apa ya seumuran mama saya tapi masih tuan kayaknya masih tuan mbaknya mbaknya tadi di situ juga tinggal rumahnya juga kurang bagus kurang layak jadi kita tetap kasih ke situ kan niatnya memang dari situ dia harus tetap di situ terus yang ketiga namanya mbak apa tadi itu namanya mbak tirat tuh tukang pijit dia juga janda, janda juga janda tua, dan dia nggak punya siapa-siapa yang nyariin uang. E, miris banget dengan rumahnya guys. Rumahnya tuh masih pakai atap, atap dari kelapa sagu gitu. Jadi terus papan rumahnya papan juga. Dia tinggal sendiri, jadi kerjaannya itu cuma nganyam, nganyam atap gitu guys, nganyam atap gitu. Dan itu penghasilannya nggak tentu. Uh, masih buru juga, buru nganya matah itu. Itu sangat membantu sekali. Saya ucapkan terima kasih buat komendanku terima kasih banyak yang udah mau membantu masyarakat yang ada di kampung saya. Terima kasih banyak. Uh, Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan di tempat tugasnya dan sehat selalu. Oke, okay. itu aja guys sekian dulu videonya terima kasih buat kalian yang udah subscribe yang belum subscribe ayo subscribe guys untuk menuju seribu subscriber nih siap-siap dibotak nih rambutnya Oke okay. pamit